sudah sah jadi saya ucapkan selamat untuk salnya hari ini dia akan guys jadi tidak selesai sekarang acara jadi mari kita ucapkan selamat kepada anciuto siko nih anciuto kita siko itu nah itu ucapkan selamat menikah baru Guys, jangan lupa untuk saksikan. X Yes Kita lagi di mana? Iya, di mana? Di Di mana? Di ujungnya. Eh? Iya, iya. Lembang, nah. Ya. Ya, Lembang, Siapa kawin tuh? Tahu Mamang, ya. Ada beriman. Isinya beriman. Bapaknya jadi banyak jadi, ananya kan? <laughs> Show random video from your gallery. Bagaimana bapak? Pendapat bapak tentang sampai ini? Bapak kan, bapak, bapak bagus kan ngomongannya? Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Nama saya Ica, Pak. Ica. Ah? E -e -e. Perempuan Ica itu, Pak. Oh, Ical, Pak. Ical ya. Bapak, Sampai ini meresahkan sekali lah Pak. Oh. Iya, Pak. Bapak pernah main sampah? Bukan, Pak. Oh. Game over. Saya kan melihat-lihat saja, Pak. Tapi oh, ya, di sini sampai di sini beresek sekali, Pak. Hmm. Sangat beresek sekali, Pak. Apa pernah ibu foto dengan sampah? <tuk> <tuk> <tuk> Ngapain mah Bapak, -bapak <tuk> <ini> sama bersama? <tuk> Oke okay guys, acaranya setelah selesai guys Jadi waktunya kita untuk pulang Nanti kan buat-buat saya yang lainnya guys Jadi terima kasih telah menonton Fosinya masih tetap di muatan <lain> musim enam. Jadi kita menikmati dulu sebelum pulang Saya utapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Ada.